terbaru terupdate dan terhanya seputar Leslie tentunya. Baiklah para sahabat seluruh manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini bang Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar kita lagi kita Leslie dan Pilar di kabar pertama persahabat ya kita lihat sebuah unggahan spesial bahagia banget ya ternyata idola kita lagi di kantor Trinity Optima Production wow masya Allah banget ya akhirnya bisa lihat juga nih idola kita mudah-mudahan selalu sukses selalu bahagia dan selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan oleh Lesti maupun Rizky Bilar sepertinya dedek dan kakak Bilar ini ada proyek baru lagi ya. Yahya doakan yang terbaik mudah-mudahan semuanya lancar semuanya dipermudah Unggian postingan tersebut pun diripost kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar, yakni dari akun Instagram Lili 5099 mengatakan dalam kolom komentar, Kayaknya ada Project baru nih, Leslar, semoga lancar dan sukses selalu. Amin. Doakan selain terbaik persahabat yang mudah-mudahan tetap kompak dan tetap selalu solid. Tentu untuk mendoakan, mendukung, mensupport Lesti dan Rizky Bilar. Nah kita lihat persahabat ya, untuk unggahan selanjutnya dari Kak Ria Vinola mengunggah sebuah postingan bersama di RLST yang sangat cantik Aduh. Luar biasa banget persahabat ya Bumil dan Bumil, Masya Allah akhirnya ketemu Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Ketemu calon mama Lesti Kejora di kantor Trinity Optima Doakan Bumil sehat selalu ya Amin pastinya dong Selalu doakan yang terbaik Untuk kesehatan Bumil cantik kita Ada komentar juga nih Yang diberikan oleh Lesti Kejora di postingan tersebut jadi, Dalas mengatakan, Mam, love, katanya itu, allah banget, ya, si cantik inilah kita. Selalu saja, attitude-nya luar biasa, selalu mencontohkan yang baik, mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi untuk semua banyak orang. Banyak dibanjuri komentar, banyak respon yang sangat luar biasa juga. Positifir, sahabat, ya diberikan dari para fans Leslar Lovers, yakni dari akun Instagram, Sunflower underscore the love mengatakan semoga 20 mil sehat walafiat selalu amin banget ya Doa, dukungan, support yang terbaik dari para-para sahabat Mudah-mudahan doa baiknya dijabat dan kita selalu doakan dukung untuk idola kesayangan kita Dan ke kamar berikutnya juga para sahabat kita lihat ada info dari Ibu Harsiwi Ahmad Di akun Instagram pribadi miliknya Dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan info acara IDA atau Indonesian Dance Award 2021 ini menginfokan persahabat ya bahwa ada nominasi di kategori penyanyi dangdut solo. Wanita terpopuler sahabat ya tengkuku tidak lesi Kejora langsung dinominasi nominasi terseru ya. Kita lihat aja ada nama si cantik tidak lesi Kejora yang bersanding dengan para artis papan atas lainnya sahabat ya. Tentu kita harus wajib mendukung dengan cara SMS sahabat ya ketik IDAS PASI B6 kirim ke 97288 atau vote di aplikasi video gratis tuh sahabat ya. Buktikan kekompakan kita, kesulitan kita untuk mendukung Deda Alasiga Jora dalam acara Ida 2021. Yuk, mudah-mudahan Bismillah, Deda Alasi Jora memenangkan, tentunya penghargaan ya Yerobal Alamin. Dan kegabar selanjutnya para sahabat kita lihat di unggahan IG-nya Dede Alasti Keciora Ini 16 menit yang lalu mengunggah sebuah postingan foto Bang Putra Siregar Tepatnya hari ini Bang Putra sedang berulang tahun bersahabat ya Dan kita lihat ada sebuah ucapan selamat dari Dede Alasti Ed Putra Siregar 17 Barakallah V. Papi Sehat selalu dan panjang umur amin Yaudah akan juga nih buat Bang Putra salah satu orang yang selalu tulus mendukung hubungan kita laki kita Lestang Bilar mudah-mudahan Bang Putra selalu diberikan keberkahan barokah dan umur yang panjang amin dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat ada vlog terbaru di channel youtube nya Leslar Entertainment Ini cute banget persahabat ya Momen dari kecil Kejora Suapin kakak Rizky Bilar persahabat ya Perhatikan di video ini Masya Allah Perhatian yang sangat selalu membuat kita bahagia dan bangga persahabat ya Wajib nonton vlog terbaru persahabat dari Leslar Entertainment Cus kita buktikan kompakan kita mudah-mudahan bisa trending Amin Ya robbal Alamin dan kita masih menunggu kejutan dan cindukan vitamin terbaru selanjutnya. Jangan teman-teman tetap -teman, stay tune dalam kontengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.